Aku pernah masak nasi goreng pas SMP minyak minyaknya sebanyak masak gorengan abang-abang pinggiran jadi nasi tenggelam. Justru ini yang namanya nasi digoreng. <laughs> Nggak bisa diangkat sampai kayak pakai tangan gitu. Wah timpuk ya Ya berarti kan beda 2 tahun. <laughs> Hey yo, halo WhatsApp guys, kembali lagi bersama Gofian dan kita hari ini bakalan lanjut lagi postingan YouTube. Share posting Senin senang senang, ye yeah. <laughs> Ya guys, selamat biasa, selamat hari Senin dan ya kita udah berapa lama meng karantina diri sendiri, dan gue harap kalian juga melakukan hal itu karena gue harap sih kalian gak ada yang sampai kena coronavirus karena hal-hal karena konyol misalnya kalian pergi keluar rumah dan, dan gak ada kepentingan aneh-aneh ya guys dan ya guys, yang menarik di sini adalah banyak sekali orang yang melakukan kegilaan-kegilaan yang seharusnya jadi hal yang biasa aja sih ya bukan kegilaan sih sebenarnya. mungkin mereka mencoba hal-hal yang baru dan gue yakin kalian juga malah harusnya melakukan hal yang baru ya di rumah maksudnya men minimal mencoba gitu dan pasti banyak kegagalan sama kayak gue, gue juga nyoba banyak hal gagal, dan ya yeah, that's a normal thing to do itu hal yang biasa. Tapi guys, banyak juga yang ngepost kegagalan mereka di internet. <laughs> dan ya guys, kita bakal lihat salah satu di antara itu apa saja yang mereka lakukan selama lockdown ini ya guys. Dan ya guys, kalau sampai kalian suka sama si posting seni senang-senang ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena itu bakalan memotivasi gua juga untuk membuat video-video yang semacam ini lagi ya guys. Oke ya guys, kita mulai saja. Uh, intinya ini adalah dimana orang-orang nyoba bikin makanan Bikin makanan untuk pertama kali Dan oh my god <laughs> Kayaknya mau bikin roti Tapi entah kenapa dia kayaknya bikin mutan guys Churros That's not something I would like to see on my plate Itu bukan sesuatu yang mau gue lihat di piring gue By the way <laughs> Kayak biji salak gak tuh? Asli kayak teh kucing jir <laughs> Ke kucing Parah banget Aslinya mau bikin dimsum tapi jadi kayak gini Gak, nah, gue bingung kenapa warnanya bisa coklat gini <laughs> Kayak iya guys, kepanasan dia pakai tepung Tepungnya gosong, ini ya, kan ada yang bilang Ada kebanyakan tepung daripada daging Aku pernah masak nasi goreng pas SMP minyak Minyaknya sebanyak masak gorengan abang-abang pinggiran Jadi nasi tenggelam. Justru ini yang namanya nasi digoreng, bener sih. Sampai sekarang gue masih bingung guys, apakah nasi goreng itu harus disebut nasi goreng atau nasi tumis? Buat kalian yang pengen coba masak nasi goreng, gue pengen kasih tau dulu buat kalian supaya tidak terjadi kesalahan yang aneh guys. Nasi goreng sepiring itu dimasak pakai satu sendok minyak, itu udah cukup lebih malah kadang-kadang. Apa ini copot? <laughs> Oh my god, saringan lepas. Oke okay, guys, ini pernah terjadi juga sama gue saringan lepas ya. Waktu gue masih ngekos, waktu gue masih kuliah, itu tuh dua indomie terakhir gue. Gue biasa makan indomie dua kali makan ya. Ketika gue mau nyaring minyak. Saringannya lepas guys dari besinya. Ini foto di Instagram gua masih ada. <laughs> That's what happened. Ya, kita mengalami hal yang sama, Bos. Pai susu rasa nasi kuning. Ini gimana ceritanya bisa jadi kayak gini? Oh, gua tahu ini. Gua tahu ini. Telur mau rebus telur, telurnya ditinggalin airan uap, telurnya gosong. <laughs> Tutupnya copot. <laughs> Bukan masak, tapi lupa naro rici sampai kehujanan Oh my god, di ayam kuah dong <laughs> Masukin wajan, tambahin garam, micin sama merica aja deh -de. Rici, kuah micin mantap bukan? Dibuang saya <laughs> Nyokap minta bikinin jahe anget yang gua rebus loh <laughs> Bahkan kayaknya ada cewek yang masih belum bisa bedain jahe, lengkuas sama apa tuh kunyit ya Bikin molen mini si coklat Pas digoreng malah melebar keluar-keluar jadi keluar kayak di bumbu kecam. Niat masak milo lava malah kemasak sampai tempat-tempatnya Astaga, itu tempat-tempatnya sampai bengkok-bengkok gitu dong <laughs> Daldongo Ender, aku mixer sampai dongok, tapi gagal Lah, <laughs> itu apaan? <laughs> Atasnya kuning, pas dibalik bawahnya hitam <laughs> Maaf, itu semen apa gimana? <laughs> <laughs> keren keren sih orang orang tuh berusaha untuk melakukan sesuatu di saat mereka lagi lockdown nyoba nyoba masak masak aneh aneh dan hasil juga aneh aneh guys. Gue <guluh> nggak tahu apakah kalian punya pengalaman untuk bikin kayak gini. Jangan lupa untuk komen di bawah ya guys kasih link-nya juga mungkin gue bisa lihat nanti ya. Bikin pizza kegendutan. <guluh> Kalau sampai kalian makan pizza kayak gini jadi gendut guys kalorinya banyak. pizzanya obesitas samaan. Nggak <guluh> bisa diangkat sampai kayak pakai tangan gitu. Wah ya anjing. Mah, maafin aku ya masak nasi aja nggak becus sampai meledak. segini <laughs> Aduh, gue yakin ini orang nggak tahu takaran airnya. Udah gitu dia ngira kalau sandai satu rice cooker itu harus dipenuhin. Bahkan lebih dari setengah aja itu bisa bikin rice cooker kepenuhan. Itu sebenarnya aja deh, masih aja kejadian baru kemarin. From this to this, nggak itu apaan? Oh, oh, oh. Oh, tupperware, lele, lele. <laughs> Gue Ya ampun Jadi kotaknya itu dimasukin ke steamer Kotak, bukan steamer malah Ini kan harusnya kayak dimasukin air Kayaknya air busan Terus dia jadi kayak selalu nge-steam gitu kan Kayak ini dimasukin gak pakai air Ya tupperware-nya lele Sama makanan-makanan sama <laughs> Kenapa ungu gitu gue pikir kan Anjir, same energi Tapi ini emakku sendiri yang kukus. Mamanya remet itu. <laughs> Mau bikin egg drops, gosongnya merata mantap kayak jamur ya kasih kulit dim sama tebel kayak karetan <laughs> <laughs> itu bisa dimakan atau nggak ya kan sayang bahannya sih sebenernya. ekspektasi teoboki tampilan seblak tekstur penghapus tayler <laughs> <laughs> gue lebih mempertanyakan, dia bilang tekstur penghapus tayler dia pernah menggigit gigit penghapus tayler <laughs> Emang internet ini tidak pernah gagal dalam bikin gue ketawa gitu. Bikin lava cake jadi mangkoke tai. Gue nggak ngelihat kayak tai sih, tapi lu kayak rendang ya sih. Sebuah kegoblokan. Niatnya ngebalik adonan risol mayo malah dia jatuh ke kompor, auto panik matiin api. <laughs> ya bagus sih, panike, auto panike bagus. Kosan dia gedein api kan kita malah melihat sesuatu yang lebih bodoh lagi nantinya kan. Oreo goreng looks like eh e. kucing. <laughs> Oh my god, gue gak kebayang ya. Kalau seandainya orang-orang nggak habis lockdown tuh, pada bikin jualan makanan dari Twitter kayak gini gitu kan? Micin dicobain buat apa ya? Bun, dia tinggal scroll, tel, bentar doang. Pada <laughs> hitam putih <laughs> ini bener-bener menunjukkan hitam dan putih kehidupan banget, gak sih? Ada jatuh ke kompor, pasti balik aku malah He Hehe, bapaknya nanya, "Kamu liat apa nih yang cangkir cenggir sendiri. <laughs> Jatuhnya seramannya menye... catatan lockdown hari ke 19 mencoba aktivitas baru untuk menghilangkan rasa bosan. Ya, kalian bisa lihat ini: kopi gula, apa sih ini? Bubuk coklat, nih. Ya, sih? bubuk coklat gula streamer sama kopi dipisahin satu-satu dari sebuah kopi saset yang kayaknya ada di situ gua gak tau karena ketutupan logonya page ini gabutnya tuh luar biasa gabut gitu loh catatan lockdown hari ke-20 keluarga aku sedang mencoba menerapkan social distancing yes, kelar, kelar jadi dari social distancing keluarganya jadi spiderman semua <laughs> catatan lockdown hari ke-22 bermain UNO bersama teman-teman ini orang udah mulai ngehalu nih catatan lockdown hari ke-23 masker tak ada peralatan selam, selam pun jadi iya keren sih tapi kayak bah Kan orang yang jaga tiketnya pun kayaknya bingung deh kelihatannya ya. Catatan lockdown hari ke-24, seperti karena polisi udara menurun, alien mulai mengunjungi bumi. Aliennya sendiri nggak menerapkan social distancing, guys. Itu nggak bagus, Gua nggak kebayang kalau seandainya alien kena kena coronavirus itu. lah. lockdown hari ke-25 karena hazmat suit mahal, jas hujan Batman pun jadi. Ya, nggak gini juga caranya. Ya, meskipun warnanya nyambung sih sama respiratornya, tapi tapi niat banget sih ini orang. Catatan lockdown hari ke-26 tidak harus menggunakan masker untuk melindungi diri dari virus. Ya, kalau pakai plastik kayak gini, oksigennya habis. Atau ibu, Matinya bukan gara-gara corona, mati kehabisan oksigen. Aku nak kau baling bola, tepat dekat bulatan hijau nih. Dekat kayak sini, kalau dapat aku bagi 100 kalau dapat bagi 100 Oke, okay. oke, okay. oke, okay. dia udah nggak mau tuh padahal. Betah. <laughs> tampang bocahnya. <laughs> banget. Yo, tampang bocahnya rese banget. Tes otak. Mei, pas gue umur 4, gua setengah umur gua. Pas lagi gue umur 100, adik gua umur berapa? <laughs> 98 atau? Pas gue umur empat, adek gue Pas umur empat, adeknya setengah umurnya pas Berarti umur kan beda dua tahun Adek gue umur empat Dia gua gak ngerti Berarti adek gue umur Berarti gue beda beberapa tahun sampai Dua Terus, pas gue umur 100 Umur berapa? Hahahaha Oh my god Oh my god Ya ampun Ini bodo buat Gini nih kalau otak lagi nggak ngga Tes otak bagian kedua apalagi nih kalau kemarin hari Rabu, berarti besok hari apa? Kalau kemarin hari Rabu, besok hari Jumat. Kemarinnya Rabu, besok Jumat. <laughs> Pasti banyak yang jawab Kamis. Tes otak nomor tiga. Mei, ada dua lampu. Dua lampu. Satu. Lampunya, lampunya setiap lima belas detik, detik sekali. Nyalah hidup, nyala hidup, nyala hidup Satu lagi, lampunya Nyala Terus, pertanyaannya yang bakal Mati duluan ma Lampu yang mana Hah. Ya, nggak akan mati kan Nyala hidup, nyala hidup kan, Yang ya, mati dulu Salah Kan nyala hidup, nyala hidup Bukan mati, nyala, mati, nyala Nyalah nyala, hidup, nyala hidup, nggak mati Gak mati, nggak mati. Semua, <laughs> astaga itu ketawa, ketawanya tuh bener-bener, ketawanya bener-bener puas banget ya pun. Tes otak nomor 4 apa deh? Tikus tikus apa yang kakinya dua? Tikus kakinya dua. Tikus tikus apa yang kakinya dua? Mickey Mouse. Oh, Aku kira, kira, semua tikus sama dua kan, gitu kan? <laughs> Ngeles dia, nge -les. Kalo Bebek, bebek, bebek apa yang kakinya dua? Donald bebek. Semua bebek kan kakinya dua. <laughs> <tetep> <laughs> Nggak, gue sih udah tahu dari awal semua bebek kan kaki dua kenapa gue sih pasti ah Donald bebek memeh buatin lima hal yang lo pakai dalam kehidupan sehari-hari gue itu lima hal kehidupan sehari-hari paling lantua mahal tiga dua mubi. satu lu sedang nggak lo otak? gak nyebutin <tuk> <tuk> <tuk> <gak> otak otak gak dulu nggak pakai otak Kurang ajar, sumpah. Parah buat... Apa nih? Tes otak nomor 5! Coba kita lihat ya. Naik. Baik... Apa lagi, Ci? Ninja Turtle, kodok apa katak? Ninja Turtle kodok apa kakak? Bukannya kura-kura? Lah, jawabannya malah nggak bisa beri kodok apa katak. Anjing! Ninja Turtle kura-kura! Ninja kan kura-kura? Ninja Turtle kan kura kura? dibalas, dibalas, aduh, dibalas tuh, dia lupa tertelat kura-kura, aduh, super kumbang, aduh bodoh banget, bodoh banget, bodoh banget ya ampun, gua gak ngerti lagi, oh my god Ah guys, ya sekian dulu untuk postingan kali ini. Kalau suka sama di video yang udah gua kumpulin, gua harap kalian jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya teman kalian juga tahu tentang keberadaan channel gue. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, ya guys. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe, karena gua tahu dari mana kalian belum subscribe, ya. Channel gua di YouTube Studio mengatakan bahwa sekitar 8, lebih dari 80% itu tuh belum subscribe guys ketika nonton gua. So yeah guys, buat kalian yang belum subscribe, yang lagi nonton, jangan lupa untuk subscribe. Subscribe now. Ini <laughs> anyway guys, thank you for watching. Happy Gaming Bye-bye. Kita bakal ketemu lagi di video hari Senin berikutnya. Jangan lupa untuk nonton dan jangan lupa juga untuk saranin ke gua kira-kira memikir apa yang mau kalian lihat gue review. And ya yeah guys, see you next video. Thank you for watching. Happy Gaming and. 拜拜